5, 5, 5. 5, 5 dia. di mari 55 dia Nanti kalau sudah Terus Oi. Ini gimana apa apa itu? Eh masuk dalam Masuk masuk masuk Lanjutkan ke Pak Camat di tua selaku penanggung jawab lapangan Pak, karena yang mau kita tatik, Ini kan kota kita, gitu kan kota diri tua uh, Mau memastikan Pak, ini Arti informasinya uh, Apakah ini Down up atau Top down Pak Untuk penataan ini Pak Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin pimpinan yang perwakilan dari Komisi 2 dan Komisi 3 DPRD Kabupaten Negeri Sembilan serta masyarakat Kecamatan Madri Tuah serta rekan dari pemerintah terkait pada pagi hari. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku pemerintah Kecamatan Madri Ini tadi yang sudah dibacakan oleh Kapol. AM yang diwakili oleh Ibu Kusera ini sesuai MOU tanggal 27 Oktober tahun 2020 di lantai 2 Aula Sederhana Kabupaten Kebetulan saya pun hadir Pak Ketua waktu MOU itu. Di situ ada poin-poin ini antara MOU Bank Belitung dengan PT Kredivi ini rencana memang mengindahkan perkotaan sesuai dengan tata ruang dan itu di diperdomani ada perubahnya ini nanti secara mendetail bisa berkrim yang menjelaskan pak jadi dalam poin MOU itu itu dalam pengosongan lahan tanggung jawab pihak PT KKB diinduksikan kepada kami Muspika kami mendampingi cuman ini perlu saya sampaikan kepada ketua Dewan ini belakangan kami tengok terbalik pak datang masyarakat kita ke PT Kereta Api, jumpai camat dari saat. jadi saya pun bingung ini Bapak Ibu ini kasian juga kali di ke kecamatan, betul Pak Bapak Ibu cuma, kita hanya selalu camat, sebentar yang punya objek adalah PT Kereta Api nah itu selama ini jadi macam di mula-mula kami pun jadi bingung nah itulah perkembangan di lapangan Pak jadi pihak PT Kereta Api ini, maksud saya Pak Waktu penandatanganan MOU kita udah berulang-ulang mengadakan pertemuan, baik di BMKG sekarang, gitu juga di PT Kereta. Artinya mereka kan barang-barang ini pertimbangkan, pikirkan. Itu maksud saya. Mungkin itu dulu untuk masukan sementara. Terima kasih, kami ini Bidayatobi Wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada uh, Bapak sahabat. tadi kita sudah ketar bahwasanya MOU yang dilakukan oleh PTK dengan PTKAI bahwasanya penataan ini akan dilakukan setelah lahan atau areanya bersih. Sebelum itu merupakan tanggung jawab dari PTKAI. Jadi eh, saya lemparkan ke masyarakat karena seperti Pak Camat tadi bilang beberapa kali masyarakat bahwasanya menutup ke kantor camat juga kan, gitu teman-teman. Uh, saya memastikan bu, Pak, ya untuk peringatan atau kegiatan yang dilakukan PT KAI kepada warga yang ada di bekas stasiun kereta api apa-apa saja yang sudah mereka lakukan sehingga nanti orang pemerintahan kita juga tahu ya kan? dan apakah masih sesuai dengan MOU-nya atau tidak nantinya kan pemerintah yang akan mencoba membantu Bapak Ibu jadi kami harapkan satu orang memberikan penjelasan apa-apa yang sudah dilakukan oleh PT terhadap warga kita yang ada di sana. Terima kasih Selamat pagi mendengar siang. Selamat sejahtera untuk kita semua.